Halo guys, kembali lagi di channel Bebo. Kali ini saya mau menampilkan hal yang terbaru nih mengenai trading. Buat teman-teman yang sudah tahu posisi-posisi uh, trading atau ilmu-ilmu trading yang super-super eksport -super, uh, gitu, nah kalau di sini itu mempelajari tentang bagaimana uh, kita dengan uh, permulaan ya, bagaimana cara belajar trading yang... Ya benar-benar orang awam deh. Ini saya benar-benar auto didak belajarnya dan ya, diambil dari berbagai macam uh, ya, aplikasi uh, seperti Rubik Trade, Binomo. Nah, kita belajar ya, untuk pertama pengen tentang trading itu sendiri. Oke. Okay. Pertama kali kita buka dulu di Play Store. Kemudian install Rubik thread Kenapa saya mau nyarankan Rubik Trade? Di sini Rubik Trade lebih mengajarkan ke resisten dan support. Maksudnya resisten apa? Yang di atas, bagian atas. Yang di atas tuh maksudnya yang di sini, ini bagian uh, resisten dan yang di bawah ini support. Nah, saya awal-awalnya dulu tuh dulu di seperti ini ya ada dibuk itu nggak ada yang namanya candlestick nah makanya di cocok banget ya untuk pemula jadi menentukan resisten dan support nih kita coba ya dengan akun yang dia mau ini kalau udah tahu belum cara untuk menginstalnya dan cara mempermainkan dan cara untuk mainnya ya maaf mempermainkan Oke, okay, uh, sekian intro dulu dari saya, dilanjutkan di video kedua.